balik lagi bareng aku Zokan Pianza dan Akorona Media Jadi hari ini kita lagi ada di mana deh kita lagi ada di Bukit Indah Simarjarunjung. Yes! Jadi hari ini kita uh, lagi ada di tempat yang beautiful kali. Dan tempat yang benar-benar ya masih asri dan masih apa namanya, masih bagus untuk buat kalian para traveler, para yang pengen uh, melihat keindahan alam yang ada di Sumatera. kalian bisa datang ke tempat ini. Kan? Ini tempat, tempat kita tadi Lata di Jalan Simar Oh ya. Yeah. Ya, maka dari itu namanya Bukit Indah Simar Di dong. Maka dari itu. <laughs> kalau kalian dari Medan, Bros, itu kurang lebih naik mobil itu kurang lebih 5 jam kalau kalian dari Medan Tol ya, Beh. Uh, eh, ya, sampai sih sekitar setengah jam. ,5 Tadi 5 ,5 kita 4 setengah jam. jam. Tapi itu karena kita berhenti ini ini. ini, ya, ini biasanya ini, banyak perjalanan-perjalanan yang buat waktu yeah. jadi bisa lama. Nah, nah, kalau kalian naik motor kalian coba aja, kira-kira sama ya kayaknya estimasinya. Iya kayaknya sih, karena kan kalau uh, mobil itu bisa lateral ya guys, di dimana kita bisa berkecepatan tinggi. Oke, okay, jadi kita akan coba keliling-keliling apa aja yang ada di Bukit Indah, Indah Simar Jaronjo. Oke, okay, kita langsung aja ke TKP. Okay. Shoo. Kamu mau mulai dari sana atau dari sini? Kita coba. Hmm. kalian bisa lihat kan, kalian kalau kalau mau kemari, kalian harus hati-hati karena di sini Valentino Rossi udah pernah jatuh guys <laughs> ya jadi kalian harus hati-hati dan keep safety kita coba ke beberapa lokasi yang ada di sini biar kalian tahu apa aja yang ada di Bukit Indah mudah-mudahan menjadi referensi buat kalian semua jadi e, buat kalian yang mau datang ke sini tuh ada biaya yang harus kalian keluarkan kira-kira berapa biayanya? untuk tiket masuknya itu beda-beda kalau untuk sepeda motor Rp10.000 e, beserta orang-orangnya Rp10.000 beserta orang-orangnya? Yes, kalau mobil Rp30.000 beserta orang-orangnya tapi yeah. itu di, untuk di hari libur guys yeah. jadi ada tarif di luar hari libur betul, jadi buat kalian yang mau datang ke sini tuh masih worth it sih menurut aku karena worth it. worth it, karena apa? karena masih murah gitu loh untuk harganya tuh, uh, dan untuk motor juga masih murah untuk biayanya untuk ke sini kalian bisa lihat, ini spot dengan view, view. Dengan view yang kayak.. wow gila wow oh, ternyata di daerah sini tuh masih banyak lapang tempat-lapang, lihat banyak tempat lapang nih tuh oh. Jadi ini kayaknya di sini titik pertama yang di Bukit Indah itu di daerah sana sampai ke bawah sana tuh guys. Ada orang-orang lain yang ada di sana. Mereka santai, relax sambil menikmati pemandangan indahnya Danau Toba. Itu gunung apa ya pak? Pak, nggak tahu. Nggak tahu gak, Bez, gunung apa? ngomong Bukit Barisan, dong. Oi. Bukit Barisan. <laughs> View Danau Toba. Danau Toba itu salah satu danau terluas di Indonesia. Aku nggak tahu ya kalau di luar Indonesia. Tapi yang jelas di Indonesia itu danau terluas. Kayaknya di Asia Tenggara juga deh. Kayaknya danau ya? paling terbesar di Asia Tenggara. Nomor 2 di dunia. Ah, di dunia kan? Kameramen kita pintar. Akhir Smart. Jadi danau Toba itu karena dia terluas terbesar, itu banyak kelihatan kapal-kapal. Kalian bisa lihat nggak? Uh, ini tuh, ini tuh belum di daerah. Parapat ya, biasanya kalau kalian mau ke tempat uh, itu danau, kalau mau main berenang ke sana, itu namanya Parapat ya. Tempat Parapat, yang, yang, yang terkenal di sini. Kalau ini belum, ini masih di daerah Simarja Tunjungnya, tinggal dikit lagi lah kalau mau ke Parapat. tiga ras, tiga tiga tiga Nah iya, pokoknya itu ada, itu uh, spot-spot yang ada di Bukit Indah, Bros uh, Berapa jam lagi, deh kalau untuk ke Parapat? Aduh, aku nggak tahu ya berapa jamnya. Satu jam kalau ada mobil. Satu jam, satu jam lagi ya? Satu jam, jadi udah lumayan dekat sih, guys. Hmm. Kalau ke Parapat nih kalian bisa lihat nih warna-warna yang ada di situ kayak ada apa namanya? Jadi kayak spot-spot fotonya gitu buat selfie buat foto lah guys. Hmm. Apa kita mau ke sana? Pokoknya itu tempat pertama kalian bisa lihat uh, di sini tuh ada tempat pertama ada sampai di situ dan sampai ke sampai ke ujung sana kali ya, sampai ke ujung sana. Dan untuk spot-spot uh, fotonya ini, guys, spot-spot foto ini, guys, jadi setiap spot itu ada dikenakan biaya. Tuh. Macam-macam bentuk biayanya mulai dari Rp5.000 rupiah. Ya. Apa aja tuh kak? Uh, spot itu, lihat tuh macam-macam. Ada kayak ayun-ayunan. Pokoknya uh, semua spot-spotnya itu melayang-melayang gitu, guys. Jadi kayak di apa sih namanya? Kayak dia melintasin di atas danau gitu. Hmm. Kayak Jadi, di Jogja ya? Ada, ada, ada di Jogja. Dan, Kalau di Jogja itu kali biru biasanya. Kalau di Jogja namanya kali biru kalian bisa kesana sih tepatnya hampir sama kini. Cuman lebih indah ini bros, gel, bros. <si> Dan bicau sa tempat uh, spot fotonya di sini tuh lebih banyak. Eh udah daripada kita bullshit setan kita coba ke tempat salah satu wahana tuh kayaknya lagi nganggur. Kita coba lihat tapi kita nggak bakalan naik karena aduh malas juga. <si> kita coba lihatnya. nah biasanya untuk naik-naik ke Wahana ini dia dikenakan charge gitu jadi untuk foto ada sekitar 5.000 ah kayaknya 5.000an sih, average 5.000an kayaknya nah. nih kalian bisa lihat nih ini salah satu mainan mereka, ini kayak flying fox, tapi ini becak fox. Jadi, eh, apa <laughs> fox ya Eh, becak apa becak flying? Dan ini eh, bisa dinaikin sekitar 8 penumpang, bisa dinaikin sekitar 8 penumpang, guys. Tapi kalau penumpangnya kayak si U, semua berat, itu nggak mungkin. Gak bisa Nggak mungkin, satu aja ya, mohon Cuma maaf satu ya. Aja. Oke, <laughs> jadi rugi loh aku. Eh, sorry, hanya satu doang. Ya, ini sekitar 5 ribuan kayaknya, dan kalian bisa lihat panjangnya ke sana ya. Jadi uh, Bros di musim pandemi kayak gini itu masih sepi sih sebenarnya orang-orang yang ada di sini. Jadi buat kalian oh, yang mau pengen kesini tuh, buat misalnya kalian nggak bawa makan makanan itu paket makan ekonomis kalian bisa makan apa? Indomay, air putih cuma, luar empat. Kalau kalian nggak bawa pak. Yeah. Dan di sini gorengan-gorengan yang murah-murah meriam muntah. Wow. Yaudah lah, mau makan dulu kami, ya? bukali kau. Apa kau? Apa kau? Omongan apa? Nasi goreng telur di sini tuh harganya worth it, worth it, bros. Nama siapa kita bikin? Bang? Rurin. Rurin. Rurin ya. Tanah panas lah. Jadi di sini kalian bisa bayar itu pakai tunai. Bukan tunai bro. Kalau misalnya kalian nggak bawa duit cash, kalian bisa bayar pakai transfer, terus pakai debit BRI, BNI, Mandiri. Jadi nggak susah buat bayar-bayar. Ini dia, ini kamu. Hah? I cantik kali loh, sumpah. Siapa nih? Pokoknya buat kalian semuanya, bros yang lagi pengen traveling, pengen jalan-jalan, pengen liburan, atau pengen pengen lihat suasana baru atau pengen ada suasana baru, kalian ini bisa jadi tempat referensi buat kalian. Aku kasih tahu beberapa spot-spot aja, dan aku nggak akan bakal banyak bacot di sini. Kalian akan lihat aja dan aku akan kasih tahu kalian. Cuma informasi-informasi penting aja yang ada di lokasi ini. Mudah-mudahan jadi informasi buat kalian semuanya yang pengen ke Bukit Indah, Simarjaron, oke okay. di sini, makanannya juga murah-murah.